wadidaw wadidaw Lihat teman-teman di depan Kakak sudah ada satu kotak harta karun. Widi-widi, keren sekali ya teman-teman di sini kotak harta karunnya berwarna hitam teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk bentuk kotak harta karun ini kira-kira isinya apa ya teman-teman? Daripada penasaran, mending langsung saja kita buka ya isi kotak karta karunnya ini. Di sini Kakak sudah menyiapkan satu buah gunting ajaib teman-teman. Huh? Wow, mantul sekali. Yuk langsung saja kita robek teman-teman isi kotak karta karunnya ini. Widi-widi, kira-kira ya, apa ya teman-teman? Widi, -teman? di dalamnya ada ada bungkusan lagi teman-teman. Nih. -teman. Kita buang dulu sampahnya, wow Kita buka teman-teman, kakak penasaran banget Wadidaw, wadidaw, ternyata di dalamnya ada topeng mainan teman-teman Widi-widi, keren sekali ya Wow, lihat teman-teman, Di sini ada topeng bumblebee Wow, mantul sekali ya teman-teman, topeng bumblebee-nya ini berwarna kuning kita simpan dulu. Kemudian di sini ada topeng. Widih di sini ada topeng Squid Game, teman-teman. Halo guys. Widih, widih mantul sekali ya, teman-teman. Di sini ada gambar bulatnya. Di sini berwarna hitam, ini bulatnya berwarna putih. Wow, mantul sekali. Kita simpan dulu, teman-teman. Kemudian di sini widih-widih, lihat teman-teman di sini ada ada Power Rangers. And all her wow, mantul sekali ya teman-teman di sini topeng Power Rangersnya berwarna biru. Di sini untuk kacanya berwarna hitam teman-teman. Wow, mantul sekali di sini ada gambar pedangnya juga ya dua pedang. Mantul sekali, mantap betul. Kita simpan dulu teman-teman nanti kita buka ya semua topengnya ini. Kemudian di sini yang terakhir Widih Widih di sini ada topeng Bima teman-teman. <tuh> Wow mantap sekali ya teman-teman Di sini bimanya yang berwarna biru Di sini lihat teman-teman berwarna silver Widih-widih Ini kita buka ya teman-teman satu persatu isi topeng mainannya ini Topeng superhero ya sini kita buka dulu mulai dari yang bumblebee ya teman-teman Kita buka dulu Widih-widih Lihat teman-teman sini topeng bumblebee-nya keren sekali ya di sini berwarna kuning, di sini nah di sini Transformer ya, teman-teman berwarna merah. Dia temannya Optimus Prime ya, teman-teman. Lihat di sini ada talinya juga, teman-teman dipasangkan di sini. Nah, nanti talinya dipasangkan di sini ya buat dipasangkan ke muka kalian. Wow, mantul sekali. Ini kita simpan. Kemudian di sini kita buka topeng yang kedua, teman-teman. Jadi-jadi lihat teman-teman di sini topeng yang kedua Squid Game ya. Squid Game bulat teman-teman mantul sekali di sini bolong-bolong ya. Untuk di dalamnya di tengah-tengahnya ini bolong-bolong teman-teman. Mantul sekali. Kita simpan. Kemudian di sini kita buka topeng yang ketiga ya. Kita buka. Wow, mantul sekali teman-teman. Di sini ada Power Ranger biru. Wow, mantul sekali di sini. Nah, di sini ada bolongnya juga ya untuk melihat. Dan di sini ada untuk ini ya, untuk berbicara, untuk mulutnya. Di sini ada talinya juga, teman. teman Nanti untuk talinya bisa dipasangkan di sini ya. Nah, talinya dipasangkan di sini. Nah, ada bolongnya ya, memang Oke, kita simpan. Mantul sekali. Kemudian yang terakhir kita buka topeng bima, teman. -teman. Widih-widih keren sekali ya semprot topeng Bima ini. Lihat di sini berwarna biru, teman-teman. Eh di sini ada talinya ya. Nah, di sini ada talinya juga, teman-teman, untuk dipasangkan ke muka. Wow, mantul sekali, teman-teman. Topeng Bima ini sangat keren sekali ya. Buat dipasangkan ke wajah kalian, kalian otomatis bakal jadi superhero Bima, teman-teman. Wow, mantul sekali. Widi-widi, di sini kita sudah membuka isi kotak harta karunnya, ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton kakak membuka isi kotak harta karunnya ini. Dadah! <SILENCIO>